Yo, welcome back again, kembali lagi bersama gua Slot Gacor Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Saya. Oke, langsung aja ditonton ya bosku. alright oh, like brother and sister semuanya, atau kabar semuanya, semoga kalian sehat selalu ya bosku ya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada bosku. Oke oh, like baik, kita langsung coba bye spin aja. Enggak ya. usah ragu, enggak usah takut, enggak usah. galau kalau aduh sahabat si di kliknya ini asli. Aduh kampretos ini benar-benar. Oke kita coba di bosku. Air dua puluh kali aja ya bosku ya. Oh, ini kok seratus empat bosku di air yang lumayan tinggi ini ya, bosku ya. Kita coba sepuluh dua puluh tiga Kalau misalnya dapat juga lah. Cekidot ke tempat channel gue Cek gitu ke tempat ke tempat channel gue di sana ada link berbagai macam link ya, link yang mantap-mantap pokoknya -mantap semua. Tapi yang positif aja, buat kerja yang linknya mantap sekali di sana ada link untuk daftar di website yang gue bikin ini, ada juga link untuk lihat -RT, RTP, C-RTP yang terupdate terbaru, tervalid setiap harinya. Masuk langsung aja kalau perlu mau tanya tanya kita cekidotnya. Jadi bu dan juga link kita menuju ke atau langsung aja ke bisa ada kita sharing terus santai-santai kita, sering, Sampil, nice. kita dapat, langsung dapat mas, Terima kasih. Aku dikembalin lagi modalnya bosku bahkan dikali ditambahkan lagi ya ditambahkan modalnya jadi lebih ya. Cuma ini enggak bocil lagi bosku. gua langsung mainin di duri empat ratus Negeri atau lokasi, katakan tetap kalau April, April, April, April, April, ada, Let's go. Sementara sekali dinikmatin sensasionalnya dinikmati. Oh, jodoh lebih pandang ini kami kita udah habis-habis kita dan terus sama padi dan ibu di gogo tapi kicini paham tinggal lepas topinya dia mungkin kepalanya dia lepas topinya Dan sekarang meninggal. Cerdanya, dia lebih lagi. Kayaknya dia yang pertama dulu? Kan gajet suka yang pasti sendirian, sekarang ditunjukkan. lagi kita Ternyata-ternyata guna guna L itu juga Satu-satu coba Satu-satu dicobain bosku ya, ya. <tuh> Sensational, too much. I'm scared to be left. A... Yeah. A... That's sensational, oh, too Nah. ini ini sempurna persen super, super konsensasional eh, ini gak memakai setiap hari, setiap hari, yang harus ditemukan super super, super mantap sekali Tekan sama eh, satu, dua, dua, dua, dua nanti selanjutnya, nanti selanjutnya. Nanti apa yang ini, namakan maksud atau, big jackpot ini <tulharti> <laughs> Mantap sekali, Bosku! Oke, thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dicoba lagi untuk like, komen, dan subscribe ya, Bosku! See you next time, Bosku! Oke, kita WD dulu ya. Bye-bye!